jadi si Es akan menjadi milik Mas Zagi untuk ke depan selamanya ini demi teman-teman semuanya, jadi kita mau buktikan bahwa memang Merpati Freefly ini yang sudah bonding total bisa pindah tangan dengan pointer yang berbeda, karena Mas Zaggy pointernya merah merah, warnanya dia merah, kalau saya biru. nah ini pada jinak banget ya jinak banget dan sama saya coba dipanggil Mas Zagi. Nah, dia nggak mau, ya? mau. Dia nggak mau karena dia bondingnya masih sama saya. Dan ini aku mau serahkan Mas Zaki. Monggo Mas Zaki ditangkap. Nah, aku serahin ke Mas Zaki biar sama Mas Zaki di-manning ulang di bonding ulang, bikin bonding ulang. Nanti tips triknya bonding ulang Mas Zaki akan rekam juga, dan akan diupload juga nanti di sini nah, kalian tonton terus pokoknya gimana caranya pindah tangan merpati atau kita beli merpati freefly yang sudah jadi ini saya serahin merpati 50 juta buat kalian oke, kita akan freefly-kan dulu si Joy, Joy bareng S. weh, mantap ya ayo, siap 1, 2, GO! Oh, terbangawan kawan GO! Oh, lihat ya Go Kita ambil Go Go Go Go Go Go Go Oke okay, Ace Mantap Lancar Ini si es merpati viral 50 juta yang akan aku serahkan dan aku kasihkan ke Mas Zaki Yo. ya teman-teman ini akhirnya S sudah jadi milik saya ya, resmi, oke? Okay? Uh, mulai hari ini, nanti malam langsung kita proses bonding ulang dengan pointer yang berbeda, yaitu pointer merah oke, okay, ikuti terus step by step-nya mantap halo teman-teman, ketemu lagi ya kita setelah tadi siang kita serah terima CS ini dan resmi menjadi milik saya malam ini kita langsung mau mening dulu oke okay? supaya CS ini kenal dan bonding dengan saya karena selain ganti owner CS ini juga ganti pointer oke okay? yang tadinya warna biru jadi warna merah pada sesi mening kali ini ya saya hanya memberikan makan di tangan sambil dipanggil panggil supaya dia lebih mengenal saya oke okay? hey. es S Kita sambil lus-lus ya teman-teman Biar dia merasa nyaman Ya lakukan mening ini malam hari Mungkin setengah jam sampai Satu jam sudah cukup Teman-teman yang penting Kalau bisa setiap hari Setiap malam kita selalu mening, oke okay? Biar si Merpati ini Lebih tenang dan lebih kenal dengan Kita sang owner baru ini, Coba kita suruh si S muter apakah langsung mau S muter? Uh, si S nih memang merpati istimewa langsung mau muter di owner baru oke okay, teman-teman segitu saja oke okay. selamat pagi teman-teman ini sekarang daiwan ya setelah kemarin Dai nolnya hari ke nolnya kita serah prima si S ini dari Mas Nandur dan sah menjadi pilih saya terus Tadi malam, malamnya langsung saya mening, ya walaupun cuman setengah jam sampai satu jam, bentar ya hitungannya itu. Dan saya lihat responnya udah lumayan bagus, teman-teman. Bagus malah nggak cuman lumayan. Hari ini pagi ini kita akan coba FTM tipis-tipis, ya. Langsung aja ya, ini S ya, langsung. S, oke, mau kita kasih reward. Bisa coba lagi. S Ya, mau ya teman-teman Responnya sangat bagus Di pemilik sebelumnya, si S ini bisa muter teman-teman di tangan Kita coba ya S S muter Muter lagi wih bisa teman-teman Mantap Kita buktikan bahwa Adopsi burung Cina Ganti orang, ganti pointer Itu bisa, oke okay? Nantikan step-step selanjutnya teman-teman Oke okay, teman-teman ini udah masuk hari kedua ya ini siang hari kita mau coba FTM lagi Setelah kemarin dewan pagi kita FTM tipis-tipis kita akan tambah jaraknya ya teman-teman Kita lihat S itu responnya bagus banget Nanti se sembari kita lempar suruh turun ke pointer merah juga Oke okay? langsung saja ini kita pertama taruh dulu panggil dulu S ya, pemanasan tipis-tipis dulu ya kawan-kawan S, oke, okay. coba kita suruh puter puter, S, bagus kita coba lempar ya kawan-kawan Dia -kawan. mau apa enggak, turun di pointer merah go, oke, okay. S. di hari kedua ini, saya masih belum menggunakan peluit kenapa? karena biar si es ini hafal dengan suara saya kebetulan juga peluicaya dan mas Nando itu sama jadi itu besok-besok masih bisa dilatih lah oke okay? terima kasih oke okay, teman-teman ini hari ketiga ya d 3 kita masih apa FTM indoor tapi jaraknya jadi lebih jauh oke okay? langsung aja ya es kita lepas kita panggil S eh. kita kasih kedua seperti biasa putar. oke lagi ya kita lempar lagi S uh. eh. ya mau teman-teman segitu saja ini udah masuk hari ke-14 ya. Di sini kita udah mulai odor. Pertama kita mau FTM dulu, baru setelah itu kita coba lempar umbrangan ya. Di sini mulai udah mulai hari ke-7 ke-8 kita udah mulai pakai peluit. Ini langsung ke hari 14 ya. Kita coba panggilnya pakai peluit. Oke, siap. Ya, oh ya teman-teman, kita Tangkat Reward Kita mundur agak jauh. Wah, malah kampung. Malah langsung bumerang, teman-teman. Ya udahlah. Kita langsung lempar bumerangan aja ya ke sana, oke? Okay? Mau, teman-teman. Mantap. Teman-teman, ini udah dai ke-15 ya. Ke-15 kita langsung mau FF-in di Lalisa Farmer Village, oke? Okay. Langsung semi-urban Urban ya. Oke, okay, menjauh, mantap Gak usah dipanggil Kita tunggu saja, apakah balik, apa tidak ya? Oke, okay. oh itu kelihatan Masih kelihatan Oke tidak kelihatan teman-teman menghilang -teman, kemana si Es dan si Joy? Aduh, aduh, aduh! Mana ini teman-teman? hilang pantauan ini, wah itu dia jauh di sana. <laughs> Nih dari ke 15 ini baru freefly odor langsung lempar ya. Dari kemarin terakhir dari ke 14 kan cuma bumerangan deket-deket odor, sekarang langsung nggak kelihatan. Siapa ya, ini yang balik? Waduh! Cai! Mantap! Sukses ya! Burung jinak, ganti pointer, ganti orang. FF 14 hari proses lancar. FF-nya langsung jauh. Terbangin lagi ya. Closing.